untuk membawa acara acara apa ini ya jawabnya enggak bagus Bunda jawab dong Bunda ya. Oke, okay, sama-sama. Ayah jawab juga ya. Terima kasih. Masyaallah, pilih tas saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya, ya. Selamat sore. Wa kue banyak, banyak ya, ulang tahun dia lah kuenya banyak, ada nih Siapa yang mau hadiah ini? Ya. Tapi kalau mau hadiah ini, anaknya harus berani. Siapa yang berani di sini? Sampai Alhamdulillah, adik sekalian, juga ibu yang saat ini. Terima kasih atas undangannya ya, berkenan datang ke acara ulang tahun Jakarta yang kedua. saya kepada saya untuk membawa acara pada hari ini, baik ibu semua, saya atas nama keluarga, mohon maaf ya jika tidak pada hari ini atau tempat yang disediakan kurang berenang, mohon dimaafkannya. Menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan agamanya, semoga ajaran belaatan kita, kita tercapai, dan apa yang diinginkan orang tuanya tercapai, Yo. Yeah. Thank <laughs> you.